Bangun pagi menjadi salah satu rahasia sukses para pemimpin di dunia. Bagi kebanyakan orang, bangun pagi sangat sulit dilakukan. Bahkan kata orang tua dulu kalau bangun siang, nanti rezekinya dipatok ayam. Tidak hanya kata orang tua, tetapi bangun pagi memang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari, seperti dilansir dari bbc.com. 1. Menjaga pola makan tetap sehat. Orang yang bangun pagi akan memiliki waktu yang cukup untuk memakan sarapan yang bergizi. Sedangkan jika bangun kesiangan, orang akan cenderung memakan sesuatu yang praktis, namun tidak sehat atau melewatkan jam makan sama sekali. Padahal sarapan adalah waktu makan terpenting dalam sehari-hari. Melewatkan sarapan pagi akan membuat pola makan Anda menjadi buruk. Anda akan cepat lapar dan menginginkan memakan makanan manis yang tidak sehat untuk menghilangkan rasa lapar Anda. Dua, Kulit tampak lebih sehat. Setelah istirahat malam yang cukup, kulit akan terlihat lebih baik di pagi hari. Sejalan dengan pola sarapan di atas. Bangun pagi akan membuat seseorang cenderung melakukan kegiatan yang sehat. Seperti olahraga dan minum air yang cukup. Kegiatan ini akan melancarkan peredaran darah dan membuat kulit tampak lebih sehat. Berbeda dengan yang bangun siang. Mereka akan cenderung terburu-buru dan tidak sempat melakukan kegiatan yang menyehatkan termasuk mengaplikasikan produk perawatan wajah yang cukup. Orang yang bangun pagi biasanya memiliki pola tidur yang baik. Dengan memiliki pola tidur yang baik, ini akan memberi kesempatan pada kulit untuk regenerasi dan peremajaan kulit di malam hari ketika beristirahat. 3. Memiliki waktu untuk olahraga Olahraga di pagi hari terdengar sulit dibandingkan olahraga di sore hari setelah pulang bekerja karena sempitnya waktu di pagi hari. Namun pada kenyataannya berolahraga di sore hari bisa jadi lebih sulit karena tubuh kita sudah lelah setelah seharian bekerja. Jika Anda bangun lebih pagi, Anda akan memiliki cukup waktu untuk berolahraga. Berolahraga di pagi hari akan membuat Anda merasa berenergi sepanjang hari. 4. Konsentrasi lebih tinggi. Dengan bangun di pagi hari, Anda bisa fokus untuk memulai hari Anda dengan merencanakan hari Anda dengan baik. Dengan begitu, Anda akan lebih siap menghadapi kegiatan harian. Bangun di pagi hari juga memberikan tubuh Anda waktu dari bangun tidur hingga otak benar-benar siap untuk bekerja. Fase ini bisa berlangsung 2-4 jam. Ketika Anda sampai di kantor, maka otak Anda sudah benar-benar siap untuk berkonsentrasi. 5. Meningkatkan produktivitas Orang yang bangun pagi akan memiliki waktu lebih untuk fokus ke pekerjaan yang bisa mereka lakukan tanpa gangguan dari orang lain. Selain itu, otak memiliki kecenderungan untuk lebih awas ketika pagi hari. Anda bisa melakukan lebih banyak pekerjaan tanpa interupsi daripada di siang hari. Pada pagi hari, Anda juga lebih mudah untuk membuat keputusan yang baik karena pikiran Anda masih segar dan bisa berpikir jernih. Bangun di pagi hari juga menunjukkan Anda tidak mudah lelah pada siang harinya. 6. Menjadi pribadi yang lebih tenang Orang yang terbiasa bangun pagi biasanya telah beristirahat cukup 7-9 jam pada malam harinya. Cukup istirahat akan membuat badan dan pikiran lebih sehat. Ini membuat orang yang bangun pagi akan tidak mudah stres dan lebih positif dalam menghadapi hari. Sebuah penelitian di Journal of Psychiatric Research tahun 2018 menemukan bahwa wanita yang bangun lebih cepat, memiliki risiko yang lebih rendah, untuk memiliki gangguan mental, Dibandingkan yang sering tidur larut malam. 7. Meningkatkan kualitas tidur. Menjaga pola tidur, Anda akan membuat badan Anda untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Ini disebut dengan jam biologis. Anda akan lebih mudah tertidur di malam hari yang menghasilkan badan yang terasa lebih segar ketika bangun di pagi hari. 8. Miliki waktu tenang untuk diri sendiri. Semua aspek di dunia ini bergerak dengan sangat dinamis. Tak jarang orang menjadi kewalahan untuk mengikuti semuanya. Dengan bangun pagi, Anda memiliki waktu tenang untuk diri Anda sendiri tanpa gangguan sebelum Anda kembali ke dunia yang dinamis.